Assalamualaikum Solmit, ketemu lagi di masalah. Emang, Emang ada. ada. Kembali di sini bersama Mimi, Cindy, Assalamualaikum. juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di mana kita akan berbagi wawasan mengenai hmm, masalah masalah ini, permasalahan hmm. kita hari-hari. hari-hari. tapi tunggu dulu hmm. sih. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hmm. tema hari ini, uh, nanti itu kan ada cuplikan dari mea episode sebelumnya, ya. di mana Mbak Inga kan sering banget kan menginformasikan hmm. kepada Mimi, juga Cindy, di di sana, mengenai pernikahan itu dari awal persiapannya, itu sudah harus mengetahui bahwa ada tugas untuk si suami, hmm dan tugas istri. Nah, nanti ya dilihat di sini nih, Solme cuplikannya. Ingin punya sudut pandang di mana semua yang selama ini kita anggap masalah kan, enggak masalah. Betul. Nah, sebenarnya enggak masalah, gitu. Selama, uh, memang pernikahan itu kan uh, harus siap ya. Yes. Nah, kalau persepsi lingkungan tuh selama ini aku ngelihatnya yang aku lihat ya, enggak semua tapi aku lihat. Orang tuh menikah dulu, Terus akad, baru dinasehatin gitu. Nikah hmm. tuh mau ngapain. Padahal kan harusnya sebelum memutuskan mau nikah, diajarin dulu nikah tuh apa. Nikah tuh seperti apa, butuh kemampuan apa, apa yang harus dimiliki, tugas istri apa, tugas suami apa, apakah kamu sudah saling mengenal, siap gak diselingkuhi, siap gak kalau kamu gak punya anak, siap hmm. gak kalau anak kamu cacat, hmm. siap gak kalau pasangan kamu strok. Hmm. Itu gak pernah ada. Kali ini hari ini Sin, mm -hmm. kita mau minta, <laughs> karena bermasalah, <laughs> gitu kak, masalah hari-hari ya kita ya sebagai seorang istri. Yes, mbak mm -hmm. Inka lebih menguak lebih dalam, berbagi wawasan yang lebih lagi mengenai sebenarnya apa sih mbak tugas-tugas aku nih Cindy juga soulmate lain loh yang ibu-ibu di ini seorang istri apa tugas istri yang sesungguhnya itu sih Mbak gitu karena Benar. kan suka salah ya <tuk> <tuk> <tuk> gitu gitu ya jadi <tuk> memang e, semua kita mulai dari e, di awal dulu bahwa kita harus menyadari dulu tujuan pernikahan itu apa itu baru kita tahu langkah-langkah apa yang e, bisa kita lakukan untuk meraih tujuan dari pernikahan ini jadi dalam Islam kita diajarkan pernikahan itu tujuannya untuk ibadah. Hmm. Nah, ibadah itu uh, definisinya kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tuh. Lalu yang namanya ibadah itu hasilnya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan ibadah itu rasanya itu tentram damai, gitu. Jadi ketika kita sama-sama melaksanakan tugas-tugas dalam pernikahan harusnya dirasakan ya rasanya indah, gitu ya, ya. nyaman gitu. Uh -huh. Nah balik kepada tugas, uh -huh. mungkin kita di episode ini kita bicara tugasnya istri dulu kali ya. Iya mbak butuh kan uh -huh. Kita harus mengerti paham betul tugas sebagai istri dan itu cukup lumayan banyak dan mendalam hmm. Hmm. karena memang uh, target kita tuh untuk pernikahan kan keluarga samara, ya. Ya. Sakinah, sakinah, mawadah, mawadah warahmah, warah, warah. hmm. di mana sakinah itu tenang, mawadah itu uh, apa namanya menyenangkan, menyenangkan. Uh, penuh kasih sayang dan warahmah itu dirahmati Allah. Ya. Jadi harusnya dalam pernikahan itu ada rasa tenang, saling uh, penuh dengan kasih sayang, sayang, saling mencintai, dan Allah akan merahmati. Jadi sebenarnya, keluarga Samara itu um, jauh dari uh, marah-marah, kesal-kesal Terus sudah gitu, perdebatan besar, itu jauh dari situ. Hmm. Nah, karena kita ini tujuannya adalah uh, ibadah, tentunya, Uh, kita harus uh, segala sesuatunya selaras dengan Al-Quran dan Al-Sunnah jadi tugas istri gitu ya. Mm -hmm. sekarang tugas istri tugas istri itu segala sesuatu yang dia lakukan semata-mata karena Allah dan ada aturannya mm -hmm. dan ada perintahnya lalu kita itu tugasnya adalah yang pertama istri itu ada, uh, benteng keluarga Hmm. Benteng keluarga Tangga kutip ya artinya kita itu yang e, membuat suasana rumah itu homesuit, hmm. nyaman. nyaman nyaman seperti apa ah. gitu hmm. ya kan misalnya memfasilitasi e, isi rumah anak suami e, asisten rumah tangga itu mereka bisa mudah taat gitu. hmm. Jadi, misalnya, hmm. jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka uh, tersakiti. Kata-kata hmm. yang menyakitkan, gitu ya melukai itu uh, membuat nanti tujuan kita tidak bisa diraih, hmm. yaitu pernikahan ini menjadi ibadah kita. Hmm. Lalu, kalau misalnya, uh, lalu kita bagaimana kita memperlakukan suami sebagai pemimpin, hmm. itu tugas kita. Karena banyak sekali istri itu sadar memiliki imam. ya Kalau buat istri, kan, imam langsung kan mencari nafkah gitu hmm. kan. identiknya, identiknya itu. Tapi lupa bahwa suami itu adalah pemimpin, dimana yang namanya pemimpin sini pernah kerja, hmm, pernah ya, hmm. pernah punya bos dong, berarti ya. Ya, pemimpinnya. Hmm. Nah, yang namanya pemimpin, dia. Eh, kan enggak ada pemimpin yang suka dikritisi. Hmm. Nah pemimpin itu, coba deh, pernah nggak punya bos, bos tuh senangnya apa? Kan dipuji, ya, diikutin maunya, dibilang bener, ya. Ya. gitu ya. Enggak hmm. ada pemimpin yang suka dikritik, ya, pemimpin ya, ya. yang suka uh, dinasehatin, disuruh-suruh, hmm. kan enggak ada ya. Hmm. Nah ini sebenarnya tugas istri. Istri itu sebagai anak buah, jadi kita harus berlaku sebagaimana anak buah, nurut aja. Mbak, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang Enggak nggak sesuai gitu ya dengan hmm. yang aku taunya tuh kan harusnya kan suami begini, harusnya suami kan hmm. narkah, misalnya nafkah gitu ya mampang, misalnya, ya. tapi kok tiba-tiba dia males misalnya gitu, yeah. aku sebagai istri jadi komplain gitu karena melihat ketidaksesuaian. Hmm. Nah itu gimana Mbak? Ya, ketika kita komplain, hmm. itu kan sebenarnya uh, kita jadi nggak ibadah ya, artinya kita meronta. Hmm. Karena kita itu tugasnya suami. Tugas kita bukan meng mengintip tugas suami. Itu membuat kita jadi nggak bisa bahagia. Hmm. Terusik. Hmm. Gitu. Jadi kita suruh kitaat nanti nah harusnya apa yang kita lakukan ya kita lakukan tugas kita aja nggak usah kita mikirin tugas suami karena apa karena tugas suami itu akan dia pertanggungjawabkan kita nggak mempertanggungjawabkan tugas suami kita, kita hanya punya tugas sendiri tugas, tugas kita. kita sendiri tugas kita adalah memfasilitasi Kesaatan, seisi, rumah. seisi rumah Sebagai benteng keluarga itu ya yang saya... Kita harus ya, ya, ya. Mem, me, Tetap menciptakan rasa nyaman Dan aman di rumah Misalnya, mm -hmm. misalnya Setiap keputusan kita mm -hmm. Itu harus disetujui oleh Semua Seisi rumah Misalnya mm -hmm. ada yang mau nginep di rumah Kita harus tanya semua anak-anak satu-satu Boleh nggak Setuju nggak si ini nginep di rumah tanya suami, tanya anak, kalau satu saja yang tidak setuju sudah cukup alasan untuk membatalkan keputusan itu. Oh, uh -huh. bukan berarti izinnya ma, aku terus aku cuma iyain iya, dari aku aja gitu ya iya, mbak ya berarti, berarti ya. Ah, itu okay. itu pertanggungjawaban kita sebagai seorang istri. Hmm. Bagaimana rumah ini harus dirasakan nyaman oleh seisi rumah. Hmm. Apapun kondisinya Mbak Apapun Punya uang ya. gak punya uang gitu Ya, Seandainya hmm. kita punya asisten rumah tangga ya hmm. Lalu asisten rumah tangga kita ini Wah kerjanya bagus hmm. Kita juga cocok Tapi satu saja tidak cocok Dengan anak dan suami kita Sudah cukup alasan untuk mengeluarkan Hmm, karena salah satu keluarga anggota keluarga enggak nyaman. nyaman. Ya, karena kita bertanggung jawab atas rasa nyaman uh, Oh, itu, itu tugas istri ya, Mbak ya. Iya. Itulah yang iya. Mbak Inka tadi maksud dengan uh, menjaga ketaatan, menjaga kenyamanan iya. si rumah Taatan. home sweet home iya. iya. itu ya, Mbak ya. Jadi tugas istri iya. ya. kita memfasilitasi ah. agar seisi rumah iya. bisa taat, iya. bisa tetap taat iya. gitu, Jadi ya. semua kita akan taat. Nah, ketika anak suami dan kita bisa taat tercitalah sakinah mawadah warohmah. Taat di sini tuh taat yang bagaimana mbak? Taat itu menjalankan perintahnya menjauhi larangannya. Mm -hmm. Jadi uh, marah kan dilarang ya? Iya. iya. Uh, Berarti itu nggak taat marah ya, taat. Kita tidak jadi kita tidak menghakimi, tidak menyindir, kita juga yeah. tidak memaksa. Nah itu kan kalau Itulah. kita memaksa, mm -hmm. menyindir dan uh, menghakimi. menghakimi Tentu uh, kita akan melukai, ada yang terlukai. dan iya. itu, Allah itu tidak, tidak harmonis ya jadinya iya. ya. Tidak hmm. harmonis isi rumah, hmm. yang lebih bahaya Allah tidak merido ya Mbak Ya, ya. Allah mm -mm. tidak meridoi. Karena gonjang-ganjing hmm. gitu ya, ya. Tentunya nanti akan ada perdebatan, ada ini. Mm. Musyawarah ada perintahnya, ya mm. kan? Klarifikasi ada perintahnya, tetapi jangan lupa ada SOP-nya. Mm -mm. Jadi ya. sebagai benteng keluarga kita istri begitu ya. ya. Hmm. Aduh, benar-benar harus dengan penuh kepahaman banget ya Mbak. Ya. Ini menghadapi maka... suami, menghadapi ya, anak, anak. anak. Ya. nggak bisa Artis main busin, ya. ya, bisa aku ya. Ya. sebagai bisa. nyonya rumah misalnya, ya. terus ya. nggak cocok dengan si ART main keluarin aja nggak bisa ya Mbak ya. ya. <laughs> Tapi ya, harus kan pakai juga kan Iya. Ya. Itu juga salah satu. Uh, apa namanya tugas kita untuk memfasilitasi mereka, kan? Hmm. Memasak hmm. Ya. rumah harus harum, hmm. rumah itu harus bersih, wangi. Karena apa? Karena itu dalam teritorial kita, istri hmm. banyak sekali yang aku temukan. Eh, apa namanya di lapangan itu istri-istri yang taat, gitu ya? Artinya dia melakukan ketaatan-ketaatan, artinya dia sholat, hmm. dia buat dia masak tapi dia luput di rumahnya kotor lalu spray nggak diganti lalu di rumah tuh seperti tanamannya tuh setinggi tinggi langit gitu ya jadi padahal kita itu tugas kita tapi dia malah sibuk misalnya yang nggak ada tugasnya cari uang itu kan nggak ada tugas hmm. nah atau bagaimana kalau misalnya kita juga Uh, melakukan tugas membantu suami, uh -huh. ya kan, uh -huh. uh, mencari nafkah ya, kita bantu. Boleh enggak? Boleh. Tapi kita tetap harus dalam pantauan kita kebersihan rumah. Kita bisa mendelegasikan asisten rumah tangga kita untuk ya. melakukan tugas-tugas kita. Karena itu tugas utama Karena kita. Karena tugas ya. utama kita, ya. jadi harus kita tetap memantau, gitu. Bukan berarti uh, serah terima jabatan. Uh -huh. Nah, itu hmm, gitu. jadi lepas tangan gitu hmm. ya, mbak ya, ya jadi lupa bahwa lupa. jadi keasikan bahwa ya, enakan harus. yang dapat uang lah istilahnya oh, oh, oh, gitu ya mbak Inka ya Nah ya. ya, di situ termasuk salah satunya adalah tidak mengintervensi jiwa titipannya Maksudnya ketika mereka enggak. mau mm -mm. saya nggak mau jadi dokter hmm. saya mau jadinya eh, ahli bahasa misalnya gitu fotografer boleh Kenapa? Ya itu e, apa namanya? It, yang penting mereka dengan ilmunya mereka bisa menjalankan tugas sebagai Khalifah. Kan ilmu itu untuk tugas menjadi Khalifah. Hmm. Jadi apapun boleh. Hmm. Makanya hmm. kalau ya. ibunya mengerti ini, hmm. kita nggak akan memaksakan ya. e, apa yang menurut kita baik, karena. Bisa jadi yang menurut Bukan kita ini nggak cocok sama anaknya, gitu mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. itulah tugas istri. Wow. Mm, ya. Mbak, terus gini, di lapangan tuh aku banyak menemukan gitu ya, aku sendiri, gitu bahkan kita tuh saking kayak gitu ya mbak ya, uh, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua kita urusin nih rumah kan, mm. bajunya suami, bajunya anak, makanannya, ininya mm. itu mm. semuanya, capek badan. Habis itu uh, apa namanya karena kita mengharapkan kita udah begini begini begini mereka anak dan suami tuh rapi. harus rapi juga. <laughs> Tapi tetap Tolar, rapi ya? itu tuh Mbak ya. bikin aduh gimana ya? Kita juga ada tugas diberikan hmm. tugas sama Tuhan hmm. sebagai sang penitik jiwa hmm. untuk membina anak ini supaya tangguh dalam kehidupan. Oke, okay. artinya kita memberikan harus juga mengajari mereka nah, sesuai dengan itu? usianya. Iya. Ketika misalnya dia masih di usia uh, balita, tentu mereka bukan disuruh mandiri, mm -hmm. tetapi mereka harus fasenya didampingi, bukan disuruh mandiri. Nah, ketika mereka sampai usia pubertas, mm -hmm. baru mereka harus cuci sendiri, mereka mm -hmm. diajarin beresin kamar. Nah, ketika mereka selesai kuliah, mereka sudah tidak lagi diberi uang jajan, mereka harus cari sendiri. Itu tugas. Nah, selama ini apakah yang dilakukan kita seperti itu? Memang sebenarnya yang sangat mudah membuat kita itu e, menjalankan tugas sebagaimana keinginan Tuhan ya. Hmm, jadi bukan menurut kita ya. Hmm, iya. Sebenarnya bagus tuh seperti di luar negeri. Hmm. Ya, jadi apa-apa tuh dilakukan sendiri, sendiri mandiri. mandiri kan, karena apa? Karena kan kayak beresin rumah, benerin pompa air gitu ya lalu uh, cuci mobil itu nggak diajarin di kampus mm -hmm. itu diajari mm -hmm. di kehidupan di rumah. kita dan yang ngajarin asisten rumah, rumah tangga kita, kita kita sendiri uh, bapaknya iya. gitu itu mm -hmm. diajarkan gitu jadi memang jangan lupa kita juga mempertanggungjawabkan bagaimana mereka dibina agar hmm. bisa tahu dalam hidup. Itu tugas kita juga itu. Tugas juga, kita ya. mempersiapkan si jiwa-jiwa hmm, hmm. tip ini. Aku salah berarti ya, Uh, terus selalu iya, terfokus kita dengan suka tugas mm, info. Ini. Iya. Hmm. Betul. Hmm. Ah. Ternyata lupa tuh itu juga termasuk tugas membina itu iya. kan, jadi dia kita nggak hidup hmm. nggak enggak selalu anak kur ini kita Nah, kan? itu enggak. itu jadi bikin capres gitu kan iya. bau gitu jangan bisa Karena gitu, langsung itu yang bikin rungsing hmm. sih, nggak tahu tugas kan, itu ya, ya benar hmm. dan juga ya Allah itu kan sebagai sang pemilik juga ingin membina dia hmm. secara uh, uh, jiwanya itu dibina melalui apa untuk bisa nanti ketika dia dapat masalah, dia bisa sabar, hmm. dia bisa ikhlas dengan masalahnya. Itu kan Tuhan uh, ikut bantu ngajarin. Kita kan nggak bisa ya merubah iya, dia iya, kan? Iya, iya. Nah itu Tuhan yang mengajar melalui peristiwa. Jadi kalau anak kita punya masalah dengan temannya di sekolah, hmm. ada uh, ada temannya yang ngeliatin dia atau hmm. ngomongin dia, kita nggak perlu ikut bantu. Hmm, ya, selama ini selama ini. Gitu tukul. ya, Mbak, hmm. pengen beres iya, ya. Langsung nelpon. Sekolah, nelpon ibunya <laughs> e si temen iya, itu atau apa ya? Itu enggak nggak ya, Mengajarkan apa-apa ya. Iya. Harusnya dia ya. ya gimana kan semuanya itu kan harus praktek lapangan ya. ya. Iya. Nah, segala sesuatu itu kalau pengalaman langsung akan lebih mudah. Hmm. Gitu. Jadi anak-anak kita dia akan tangguh dalam menjalani hidup nantinya bagaimana dia E, bisa e, berhadapan gitu bagaimana menghadapi orang-orang yang menjolimi mm -hmm. bagaimana dia bisa menghadapi e, misalnya e, apa namanya sepatunya rusak dia mesti ngapain gitu mm -hmm. kan e, semua itu dipelajari di rumah bersama mm -hmm. kita bagaimana menjalani kesaharian uh, iya, itu ya. ya. Waktu nyata kita uh, tugas kita kebalik-balik ya, Sin. Kebalik Yang harusnya ya. ngajarin anak kita ambil mm -hmm. alih kita tuh merasa mm. super mom yeah. soalnya. Atau ya. Itu kita kasih ke ART. ART gitu aja. Aduh. gitu ya. Salah banget ya. Jadi gitu rupanya harus belajar ya. dibanding kita rumsing mulu kan, Sin. Capek, ngeluh capek apa jadi ya benar sih ya, Mbak. Karena ngerasa capek semua kita pengen urusin itu hmm. jadi kan tugas-tugas yang seharusnya kita kerjakan sebagai seorang istri malah hmm. enggak kita malah kerjain mbak. malah jadi memang ya? sebenarnya kalau kita paham tugas maka hidup kita jadi simple ya. dan sederhana itu ya mbak ya kita enggak perlu uh, melindungi hati anak dari apa segala macam, hmm. karena dia memang harus tangguh menghadapi ya, dia memang harus itu. ngalamin ya. itu ya. Ya. sama ya, dengan makanya. kita menghadapi ya. hidup lah ya, kita ya, belajar ya. macam-macam contoh nih misalnya, anak kita sering nggak dibangunin kalau sekolah, hmm. malam bangun hmm. Hmm. Nah, nanti jangan lagi, hmm. gitu. Hmm. jadi kalau misalnya jam jam tujuh masuk sekolah jam enam dia harus bangun gitu kan mm -hmm. Mm -hmm. Uh, nanti kalau nggak kalau terlambat dihukum mm -hmm. ya biarin aja Biar dia sain biarin sain aja sampai nanti iya. dia akan memutuskan oke okay, saya harus bangun saya iya, iya, iya. nanti kalau dia dihukum gimana ya enggak apa makan dia tahu setiap kesalahan mm -hmm. harus ada dihukum. konsekuensi belajar oke oke itu itu kepahaman di balik itu tuh karena mengenal diri ya karena mengenal iya, tugas ya pastinya iya. kalau kita mengenal diri, kita pasti mengenal Tuhan lalu kalau kita kenal Tuhan kita tahu apa kehendak-kehendaknya jadi kita nggak menduga-duga kehendak ya. Allah karena oh, Tuhan dari situ kita tahu apa yang diinginkan Tuhan. jadi gitu ya kita, iya. kita kali ini. Kenal diri, kenal tugas kita yang sebenarnya, yeah, yang satu, ya, ya, ya. kan, Karena benar, kita bertanggung kita kembali jawab, kembali. Dan ya, kita akan mengidentifikasi, ya. mm -hmm. kita akan mempertanggungjawabkan, yeah. dan kita juga jangan lupa, kita punya mitra hidup yeah. yang harus kita fasilitasi, fasilitasi, karena pernikahan ini ada tujuan yang harus kita berdua raih. Nah, kalau kita berpegangan tangan masing-masing sal saling uh, melaksanakan tugas masing-masing, insya Allah uh, Samara sama -sama itu baru sama -sama. akan bisa, diras... bisa ter ter -ter oh. Karena Samara itu kan bukan pemberian Tuhan ya, itu kan ya, target, upaya, ya. target upaya kita, kita sendiri Usahakan, usahakan sendiri berarti ada tugas istri mm -hmm. berarti nanti ada tugas suami ya mbak Ya, ya? kita mau ngobrol lagi ya yeah. <laughs> ditunggu ya soulmate <laughs> nah soulmate gimana berbagi wawasan apalagi ini khususnya soulmate seperti aku dan Cindy para ibu-ibu para istri gimana wawasan yang di Sharing sama Mbak Inka mengenai kita nih, tugas istri ternyata enggak main-main, enggak sebanyaknya. Kan enggak mm -hmm. banget harus mendengar Iya, enggak ada pertanggungjawaban itu soalnya. Gue menjadi harus paham tugas ya, Mbak hmm. Inka ya, hmm. ya kalau enggak hmm. ada, per, ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanggungjawaban, nggak usah kita pikirin. Iya. <tanggung jawaban. <tanggung jawaban. gampangnya mm -hmm. gitu ya. Kalau nggak harus dimintai pertanggungjawabannya nanti, nggak usah yeah. dipikirin. Tapi ini masalahnya harus dipikirin dan mm -hmm. harus diupayakan karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggung Setiap menit. Setiap apapun ya. Setiap detiknya ya perbuatan kita. Betul. Nah, Somet sebelum Mimi tutup, episode kali ini kalian jangan lupa nih untuk melihat episode-episode Mea yang sebelumnya dan juga jangan lupa juga untuk nonton Mea atau dengerin di Spotify karena kita juga ada di Spotify ya Kakak. Ada ini. selain di mana aja sih? Yes, Mea Kalau itu ada di YouTube, yes. di Spotify, di Instagram, di Facebook dan di TikTok. <laughs> Baiklah, soulmate Mea pamit mundur diri untuk episode kali ini.